Serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah kabar yang membanggakan untuk warga Konoha Kita lihat persahabat di simak info yang diunggah oleh akun l 2 ID. Alhamdulillah suatu kebanggaan Vendom Lesti Gejora ini terpilih mewakili Vendom Indonesia untuk hadir di agenda yang diselenggarakan oleh jux ID Wow ini suatu kebanggaan untuk kita semua bersahabat ya, Alhamdulillah Vendom Lesti gejora ini terpilih mewakili Vendom Indonesia disimak juga di kalimat info game yang dituliskan oleh l2w.id yang Are you ready, Leslar Lovers? Suatu kebanggaan. Fandom Lesti Kejora Leslar Lovers terpilih mewakili fandom Indonesia untuk hadir di agenda yang diselenggarakan oleh Jukes ID. ASEAN Family Battle akan ada banyak fandom dari negara-negara lain juga. Dari Indonesia, fandom Lesti terpilih untuk membawa nama fandom Indonesia. Masih ingatkah kalian ketika fandom Leslar viral di Twitter ketika berhadapan dengan fandom k di Jima? Itu persahabat ya. Ini suatu kebanggaan, kita harus selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik buat idola kita Mudah-mudahan fandom bunda lastik Jorah ini bisa menyayangi fandom luar negeri Di komentar pun banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Animwatch mengatakan, Masya Allah Inilah yang membuat aku betah dengan Leslar Karena nggak cuma idola Tapi fans juga sama-sama sibuk berkarya Bukan duduk anteng nyinyirin sana-sini ya Ini luar biasa Idola dan fans sama-sama berkarya Mudah-mudahan tetap melakukan kebaikan Yang selalu membuat kita semua bangga Dan kita lihat juga persahabat Ada unggahan spesial yang membanggakan juga Untuk kita semua dari Leslar Metaverse lagi dan lagi persahabat Leslar cetak prestasi di dunia kripto Indonesia Banyak sekali kabar di media sosial yang mengabarkan idola kesayangan kita persahabat ya Yakni dengan terjunnya Leslar Metaverse yang membuat heboh para kartis kalangan Yang tentu membuat kita juga bangga banget persahabat ya Leslar Metaverse mencetak rekor kembali Kali ini naik 300% saat listing Perhatikan juga para sahabat, di kalimat cancel yang dituliskan Lagi dan lagi Dollar Leslar cetak prestasi di dunia Crypto Indonesia Berkat dukungan Leslarian Semua Dollar Leslar berhasil naik Sampai 300% Saat listing Semoga kedepannya Dollar Leslar akan terus naik Dan selalu stabil Masya Allah banget ya mudah-mudahan Leslar Metaverse terus berkembang Sukses dan jaya selalu Amin Berikutnya para sahabat Bang Iman akan menginfokan kembali untuk kita semua, warga Konoha jangan sampai lupa tanggal 15 Maret, hari Selasa, jam 19.00 waktu Indonesia Barat akan live Idola kesenangan kita, Rizky Billar dan Lesti Gejora di acara Sofi Ini live-nya disiarkan di tiga TV nasional, ada RCTI, SCTV, dan Indonesia Wow, ini sih suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan juga untuk kita semua sudah kangen banget melihat Leslar, satu paket tampil di atas panggung. Kali ini akan hadir di acara Sopi, dicatat tanggal hari dan jamnya, 15 Maret hari Selasa, jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan, untuk selalu menyaksikan idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga para sahabat unggahan berikutnya Ada momen spesial yang kita dapatkan ketika di vlog Leslar Entertainment kemarin Tatapan dari seorang Rizky Bilar memang tak pernah berubah para sahabat, ya Tetap konsisten, tetap masih sama seperti yang dulu Tatapan yang sangat penuh cinta dan kasih sayang Masya Allah banget ya Kita juga ikut bahagia pastinya mudah-mudahan mereka sehat